Ingat ya, banyak hal yang membuat kita nggak happy di hidup ini bukanlah karena kita nggak punya sesuatu. Seringkali karena kita itu terlalu kepo dengan kanan-kiri. Jadi ada perasaan penasaran, nggak terima. Perasaan malu, dibilang apa. Khawatir nanti orang mikirnya gimana. Itu yang banyak sekali mengkorupsi happiness in you and me. Jadi... Itu yang harus hati-hati. Dan itu ternyata bukan hanya membuat kita tidak bahagia, itu bisa menggagalkan rencana Allah dalam kehidupanmu, karena kita tidak fokus ke Yesus.